Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nastainu ala umuri duniaatdin. Assalamualaikum warahmatullahi ala Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nomor dua ini akan menerangkan tentang paradigma penelitian kualitatif yaitu perbedaan perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan itu ada beberapa. Sebenarnya itu satu, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan untuk proses penelitian kualitatif ini itu melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan menyusun prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan penelitian, untuk penelitian ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, terfokus pada masalah individual dan menerjemahkan pada kompleksitas satu persoalan yang dua yaitu metode penelitian kuantitatif metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antara variabel untuk variabel itu diukur sehingga ditemukan data yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan rumus statistik. Tujuannya itu untuk pengendalian varians atau penyajian jawaban pertanyaan penelitian melalui hipotesis. Hipotesis ini dibuktikan secara empiris melalui data-data yang dikumpulkan di lapangan. Yang ketiga itu penelitian kuantitatif dan kualitatif itu merupakan jenis dua jenis penelitian yang berbeda pada metodologi, tujuan metodologi, tujuan dan hasil akhirnya. Untuk tema, topik, judul dan masalahnya pun juga berbeda. Perbedaan ini meliputi substansi dan materinya. Karena keduanya memiliki dasar filosofis dan metodologis yang berbeda. Yang keempat, untuk menurut Google, masalah dalam penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Sementara itu, masalah dalam penelitian kuantitatif biasanya bersifat umum, memiliki wilayah yang luas dan tingkat variasinya yang kompleks namun berlokasi di permukaan <tuh> nah, <itu> menur <tuh> nah, itu menur selanjutnya menurut Meolong Meolong Molong penelitian kuantitatif itu men mendasarkan diri pada paradigma ilmiah yang mempunyai maksud dan uh, masuk untuk menemukan pengetahuan melalui verifikasi hipotesis yang dispesifikkan secara a priori. Sementara itu, penelitian kualitatif berdasarkan diri pada paradigma alamiah yang menitikberatkan pada usaha untuk menemukan unsur-unsur Pengetahuan baru yang belum ada teori yang berlaku sebelumnya. Kita selanjutnya itu penyusunnya. Kita yang selanjutnya itu penyusunan teori atau teori building. Penyusunan teori atau teori building itu diuraikan penyusunan teori formal dengan kegunaan teori dan verifikasi teori untuk penyusunan teori formal penyusunan teori formal ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung <tuh> untuk secara langsung untuk secara tidak langsung maaf, untuk secara tidak langsung berarti penyusunan dilakukan melalui teori substantif terlebih dahulu dengan penyusunan teori formal secara tidak langsung, ada dua jenis, yaitu teori satu bidang dan teori dua bidang. Untuk kegunaan teori formal, itu teori formal berasal dari analisis bidang substansi yang kegunaannya dapat dibesarkan sebagaimana berikut yaitu satu mengikuti teori formal pada ahli yang terkenal Nah untuk cara ini itu biasa digunakan secara umum atau secara umum digunakan Terus, yang kedua itu melalui cara konvensional terus menganalisis secara sistematis membanding-bandingkan hasil penelitian melalui arahan dan bimbingan teori pokok. Cara ini berusaha menunjukkan dan menjelaskan variasi teori umum yang sedang mapan. Yang kedua, itu menerapkan beberapa teori formal yang sudah diketahui peneliti pada bidang substantif dalam usaha memberikan arti yang lebih besar terhadap lainnya. Hal ini merupakan suatu data Hal ini dilakukan sesudah data terkumpul. Untuk penyusunan teori itu dimulai dengan kerangka berpikir yang agak lengkap tentang gagasan atau teori formal, pandangan, konsep, atau juga hipotesis kerja mengenai bidang studi yang sedang dicirikan. Yang selanjutnya itu verifikasi. Yang selanjutnya itu verifikasi teori Pembentukan teori dalam penelitian kualitatif dapat juga dilakukan melalui verifikasi terhadap suatu teori yang berlaku atau terhadap teori baru yang muncul dari data Untuk pengujian hipotesis dari suatu teori adalah menguji relevansi kategori-kategorinya yang dilakukan dengan jalan pembandingan data pengecekan tersebut dilakukan secara implisit maupun secara eksplisit yang dilakukan dan dilakukan secara berkesinambungan semenjak data lapangan masuk secara membanjir maaf verifikasi suatu teori penelitian peneliti mungkin juga akan menemukan teori baru tetapi pada dasarnya fokus utamanya hanya pada pengujian suatu teori karena fokus penelitian terarah hanya pada verifikasi suatu teori, penelitian demikian dengan sendirinya tidak menglah secara sistematis suatu teori yang muncul dari data lapangan. baik itu saja untuk dari saya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudari Subatun. padanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 3. Penyusunan teori dari bawah atau grounded Teori Penyusunan teori dari bawah atau TDB menurut pandit terlebih dulu memahami tiga unsur dasar TDB yaitu konsep, kategori, dan propos proposisi. Konsep adalah suatu satuan kajian dasar karena hal itu dibentuk dari konseptualisasi data, bukan data itu sendiri. Yang berdasarkan, berdasarkan hal itu, teori-teori itu disusun. Teori tidak dapat dibangun dengan kejadian aktual atau kegiatan-kegiatan atau yang dilaporkan, yaitu dari data mentah. Kejadian, kejadian peristiwa diambil atau dianalisis sebagai indikator potensial dari fenomena yang dengannya diberikan nama atau label secara konseptual. Penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori dan hal itu dilakukan secara data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif. Selain itu penelitian kualitatif juga mengenal adanya hipotesis kerja dan pada dasarnya hal itu telah menjadi teori substantif. Hanya bedanya hipotesis kerja merumuskan sementara dan data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian, dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, jadi tidak disusun sebelumnya. Hipotesis kerja demikian, dapat lebih disempurnakan sementara data dikumpulkan, da jadi tidak disusun sebelumnya hipotesis kerja demikian dapat lebih disempurnakan sementara pengumpulan data berlangsung demikian tidak mungkin dilakukan pada penelitian kuantitatif pengujian hipotesis kerja juga dilakukan dalam rangka reduksi data dapatnya digenerasikan ciri khas yang digunakan dalam penelitian khas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif pada penelitian Penelitian digunakan dalam penelitian kualitatif dapatnya digeneralisikan melebihi pandangan penelitian kuantitatif Yang menganggap dapat digeneralisasikan apabila hasil penemuan berlaku di tempat lain pada waktu lainnya Penelitian kualitatif lebih tertarik pada hasil yang bermakna universal Ya maksudnya, hasil penemuan kualitatif tidak hanya dapat digeneralisikan pada latar substantif yang sama, tetapi juga pada latar lainnya. Jadi, menurut Bogdan dan Tyler, dapatnya digeneralisikan lebih banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik pada penyusunan teori-teori dasar atau grounded teori. Dari orientasi di atas, dapatlah kita menyimpulkan bahwa dari segi kritik yang dilontarkan jelas penelitian kualitatif itu adalah ilmiah. 4. Beberapa persoalan yang berkaitan dengan teori Pernyataan tersebut sebagian meragukan keabsahan penelitian kualitatif Menurut Bok dan Taylor mengajukan tujuh pertanyaan dan menjelaskan jawaban 1. Dapatkah, pendek dapatkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama? Jawabannya, penelitian kuantitatif biasanya tidak puas dengan hasil analisis statistik Misalnya, dengan data yang dikumpulkan dengan kuesioner, analisis statistik dilakukan untuk menemukan hubungan karena antara dua atau var, lebih variabel. Ternyata hasilnya tidak memuaskan karena tidak ada hubungan. Peneliti kuantitatif tersebut menggunakan secara bersama-sama kedua penelitian tersebut, namun dengan pendekatan kuantitatif sebagai pegangan utama. Pihak lain mengatakan peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif. Yang sering terjadi pada umumnya, umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama Jadi dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma Sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap saja Dengan kata lain jawaban terhadap pertanyaan di atas sangat tergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti <tuh>. yang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 Apakah penelitian kualitatif benar-benar ini ya? Dari pertanyaan tersebut, tanpa adanya keraguan bagi penanya. Memang orang, -orang meragukan penelitian kualitatif karena ia berawal dari dasar berawal dasar-dasar, jadi lebih induktif sifatnya. Keraguan lainnya terletak pada pengujian hipotesis yang biasanya telah ditetapkan penelitian kualitatif secara a priori. Selain itu, orang meragukan bahwa hasil penemuan kualitatif tidak ilmiah. Yang ketiga, bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dengan pekerjaan guru dan wartawan? Guru yang baik mungkin mengadakan pengamatan melakukan penelitian inquiry secara sistematis dan menarik kesimpulan. Yang dilakukan oleh guru tersebut mirip pekerjaan peneliti kualitatif, namun berbeda dalam beberapa hal. Guru mengamati, tetapi untuk pekerjaannya mengajar, ia ya, menelihat siswa, mendisipl mendisiplinkan siswa, namun peneliti tidak melakukan pekerjaan demikian, tetapi untuk memorah data yang sesuai dengan perhatiannya. Guru juga membuat laporan, tetapi laporannya dibuat dalam format tertentu sebagai yang telah ditentukan oleh sekolah. Seorang guru juga dilatih untuk melakukan prosedur belajar mengajar tertentu, sedangkan peneliti terlatih melakukan langkah-langkah khusus secara sistematis dalam mengumpulkan data. Bagaimana perbedaan antara pekerjaan peneliti dengan wartawan? Memang pekerjaan wartawan banyak persamaan dengan pekerjaan peneliti. Wartawan cenderung melakukan pekerjaannya yang berkaitan dengan isu atau peristiwa khusus yang diusahakannya agar laris bagi pembacanya. Kadang pula ia memperbesar atau memperkecil cerita sebenarnya agar menarik bagi pembacanya. Wartawan mengejar lebih berita hangat dan tidak boleh kadar luar sehingga ia tidak didahuli oleh koran lainnya. Demikian tidak boleh pula dilakukan oleh peneliti yang harus mengamati secara cermat, latak, dan gejala serta peristiwa yang terjadi. Wartawan tidak mendasarkan diri atas usaha untuk menemukan teori sedangkan justru hal itu dikejar oleh peneliti. Dari orang tersebut jelas adanya perbedaan dalam cara kerja, proses dan arah perharian peneliti dibandingkan wartawan. Yang keempat, apakah pandangan, prasangka dan semacamnya berpengaruh terhadap data? Pandangan, prasangka, sikap suka, tidak suka sering dilakukan sebagai faktor yang mengganggu keabsahan data. Subjektivitas sedemikian sering dipersoalkan orang Mungkin peneliti hanya mencatat apa yang dikehendakinya Dan membiarkan apa yang tidak disukainya. Peneliti kualitatif justru berkepentingan Jangan sampai usahanya berdampak subjektif terhadap data Seharusnya yang dilakukan oleh peneliti kualitatif Ialah melaksanakan kegiatan demikian rupa Sehingga ia melihat dan memandang kenyataan subjektif dari subjek penelitian tujuan pokok peneliti adalah menambah pengetahuan menemukan teori baru dan bukanlah memutuskan suatu pada latar tertentu dengan kata lain, pandangan objektif peneliti harus mengatasi subjektivitas yang mungkin terjadi ada pula teknik lainnya yang digunakan untuk mengurangi subjektivitas tertentu yaitu dengan memberikan refleksi berupa tanggapan pengamat atau observer comment pada catatan lapangan dari hasil, dari hasil serentetan tentang serentetan tanggapan pengamat tersebut dapatlah dipelajari apakah ada pandangan, prasangka, sikap suka, tidak suka yang dapat langsung bercampur tercampur dalam data. Yang kelima, apakah kehadiran peneliti mengubah perilaku orang-orang yang sedang diteliti? Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara tidak memaksa. Jika peneliti memperlakukan subjek sebagai subjek penelitian dan mungkin tidak bertindak dan bere bereaksi secara alamiah dalam latar alamiah, justru penelitian kualitatif tertarik untuk menyidik orang-orang dalam latar alamiah tentang bagaimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara mereka. Hal ini diusahakan agar jangan sampai terjadi oleh kehadiran seorang peneliti. Tindakan dan cara para subjek menjadi berubah. Oleh karena itu, cara mengadakan wawancara jangan dilakukan secara formal. Dalam arti dalam antrean antara pewawancara dan responden, wawancara hendaknya dilakukan dengan cara yang informal. Tanpa disadari oleh subjek penelitian bahwa dia sedang diwawancarai dan dilakukan antara dua orang yang dua orang dengan derecek yang sama. Jika ada pengaruh peneliti yang bertindak sedemikian, maka upaya yang dilakukan ialah mengadakan penafsiran dalam konteks. Demikian pula kepala sekolah bertindak ke dengan perilaku sebagai kepala sekolah dengan kehadiran peneliti. Jika hal itu terjadi, maka penafsirannya perlu dilakukan dalam konteks demikian, yaitu dengan jar, dengan jalan membandingkan peristiwa lainnya yang mungkin berlaku secara secara wajar. Yang keenam, apakah dua orang peneliti yang sedang meneliti secara terpisah dapat menghasilkan kesimpulan yang sama? Persoalan di atas mempersoalkan keandalan menurut versi paradigma kuantitatif. Menurut pandangan ini, diharap meneliti kualitatif hasil pengamatannya pada suatu latar tertentu akan taat azas jika dilakukannya pada latar lainnya. Harapan demikian jelas tidak berlaku pada penelitian kualitatif di depan kualitatif berasal dari berbagai latar yang berbeda seperti psikologi antropologi sosiologi dan pendidikan Demikian ini, teori yang hendak ditemukan atau diuji itu berbeda. Maka wajar apabila kesimpulan atau teori yang diujinya juga berbeda pula. Yang ketujuh, yang terakhir, apakah penelitian kualitatif itu menerapkan penelitian ilmiah? Jawabannya, pada dasarnya ilmu atau science adalah mendeskripsi dari pandangan filosofi tertentu, pandangan-pandangan dan kegiatan. Penelitian Bagaimanapun juga merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para ilmuwan dalam mempertanyakan keteraturan dan keragaman alimniah. Yang ketiga, penelitian merupakan proses pencarian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Yang keempat, peneliti itu adalah sign is action. Yang kelima, oleh karena itu penelitian menunjukkan kegiatan yang dilaku, yang oleh sain memperoleh dan mencapai tujuannya. Yang Selanjutnya, bisa hubungan dengan hal itu. Jika kita mendiskus, mendiskusikan penelitian yang berkaitan dengan konsep-konsep seperti desain kelompok, pemilihan subjek secara acak, statistik parametrik, apakah hal, hal demikian bukan bagian dari penelitian. Yang terakhir, dan jika kita membahas studi motivasional, misalnya kelompok fokus studi tentang sikap dan keputusan akhir seseorang, apakah hal demikian juga bukan ilmiah. Sekian materi dari kelompok 2 jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh